Di kabar pertama, persahabat, ya, ini ada tentunya info dan pastinya ini kabar penting banget untuk warga Konoha dari L2W. Untuk semuanya, persahabat, ya, yuk sama-sama kita berdoa bersama untuk Leslar. Kalian selalu ada di hati kami, Leslar kami ada untukmu. Yuk berdoa bersama untuk mereka, kami selalu mendukung kalian. Kita disimpan juga di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W, kita doakan yang terbaik untuk mereka, Rizky Bilar, Lesti kejora guys, berdoa yang terbaik untuk mereka. Sisipkan doa-doa di salat. kita semoga setiap hal yang terjadi diberikan jalan keluar. Semoga Allah selalu menjaga keluarga mereka. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing tutup telinga jangan lihat pemberitaan dan berpikirlah yang baik-baik apalagi di malam Jumat pas banget persahabat ini. yuk sama-sama kita berdoa untuk Lesti Rizki Bilar mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia selalu rukun dan semoga sakinah, mawadah, dan warahmat, amin kemudian juga persahabat ya kita lihat nih vlog terbaru di channel Youtube Bilasar Entertainment yang menyuguhkan kebahagiaan ini keromantisan kekiutan dari Leslar, ya. Masya Allah, yuk yang belum menyaksikan, langsung aja ke channel YouTube Leslar Entertainment. Karena kebahagiaan sudah disuguhkan, ya, vitamin yang sangat membahagiakan pastinya untuk warga Konoha. Daripada mikir yang enggak-enggak, -engga, mending meluncur ke YouTube-nya LA, menyaksikan Lesti Bilar yang selalu memberikan kejutan spesial bahagia buat kita semuanya. Dan berikutnya persahabat disimak juga ini ada info penting banget untuk warga Konoha mengenai penampilan Bunda Leslie Kejora di konser Betran Peto Persahabatia. Ya. Ini kejutan untuk semuanya dicatat live konser Betran Putra Onsu Persahabatia. Ya. Tenis Indoor Senayan lokasinya tanggal 22 bulan 10 tahun 2022 tanggal 22 puluh dua Oktober. Jangan sampai lupa special guest Star Lesti Kejora akan tampil di konser Peto. Ini keren banget persahabat ya. Siap-siap nih kejutan spesial untuk semuanya dari Bunda Lesti Kejora. Berikutnya juga persahabat ya. Ada artikel dari tabloid Nova Official. Ini mengenai pemberitaan Leslar yang lagi ramai hari ini. Lesti Kejora sudah visum Rizky Bilar terancam 15 tahun penjara bila terbukti lakukan KDRT Ini membuat kita sedih banget ya Menyaksikan, membaca berita-berita mengenai Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat persahabatnya di kabar ini juga di sebuah kalimat. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022, Lesti mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan Rizky Bilar atas kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ini sebuah artikel, Pak Sahabat. Saudari El semalam mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus yang dialami. Menurut beliau adalah tindakan KDRT, ucap AKP Dewi Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Dikatakan AKP Nurma Dewi, Bilar terancam terjerat pasal KDRT undang-undang nomor 23 tahun 2004 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kita lihat juga, pihak kepolisian pun mengungkapkan masih mendalami kasus yang dialami Lesti Kejora. Kalau itu tetap kita dalami, kapan atau masih berulang, atau tidak itu nanti penyidik yang tahu ucap AKP Nurma. Kita lihat juga slide berikutnya. Selain itu, Lesti Kejora pun langsung menjalani visum untuk membuktikan laporannya. Semalam, kita harus visum dulu. Jadi untuk dilaporkan, kasus ini wajib untuk visum, ujar AKP Nurman. Ini artikel, persahabat dia, soal wawancara dengan AKP Nurman Dewi, persahabat dia, mengenai Bunda Lesti yang mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan soal KDRT ini kabar yang sangat membuat kita sedih membuat kita menangis persahabat ya tetap warga Konoha kita tahu fans yang sangat hebat luar biasa mudah-mudahan semakin kuat dan semakin kompak untuk mendukung dan mensupport yang terbaik buat Leslar semoga baik-baik saja kita lihat juga persahabatnya selain artikel dari tablet Nova dan kita lihat juga ada info Jawa Barat. Nih, persahabat yang mengabarkan kabar Lesti Rizky Bilar yang mana Bunda Lesti melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Ini banyak sekali ya. Tentunya kabar-kabar Leslar yang viral di mana-mana hingga masuk lampe Kita sebagai fans tentunya merasa sedih. Lagi-lagi, persahabat ya. Kita dibikin menangis dengan apa yang dikabarkan mengenai rumah tangga Leslar Semoga Leslar selalu diberikan kesehatan Dan selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya juga persahabat ya Kita lihat ada sebuah kalimat yang di di unggahan Keep Calm. Ada sebuah kalimat persahabat ya Menurut aku sebaiknya diklarifikasi segera Biar tidak menjadi bola liar Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Leslar harmonis Bahagia dunia akhirat Amin Mudah-mudahan secepatnya ada klarifikasi mengenai tentunya hal berita yang sangat viral ini. Kita selalu menunggu konfirmasi langsung dari keluarga dan langsung dari Bunda Lesti serta Papa Bilar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu adem ayam dan selalu harmonis, selalu memberikan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru dan kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.